Halo, selamat siang. Saya Rasa Setiadi dengan NRP 2272003 bersama rekan saya. Saya Nathaniel Valentino Robert dengan NRP 2272028. Oke, kami di sini ingin mempresentasikan hasil website yang kami buat yang bernama gaming.com. Kami akan langsung masuk ke demo website yang akan saya serahkan kepada rekan saya. Jadi di sini. Kami membuat halaman login page terlebih dahulu untuk masuk ke dalam bagian dashboard. Jadi sini kita login. Terus ada alat berhasil jika login berhasil. Lalu sini ada dashboard kami. Di sini ada carousel. Uh, lalu di ada deskripsi deskripsi gaming.com dan sini ada produk-produk yang kami jual. Dan lalu ada putar. Lalu di sini ada bagian produk yang kami jual seperti laptop, gaming gear seperti keyboard, mouse, headset, desk mat Lalu ada juga kontak as Jadi di kontak as ini jika kita isi nama misalkan Nathaniel dengan nrp2272 Misalkan ditulis halo Jika kita submit Data ini akan masuk ke dalam txt. Eh selanjutnya itu ada bagian about us di sini tentang kami ada seperti nama NRP dan jabatan. Ini jika diklik bisa misalkan ke GitHub. Lalu muncul ke GitHub dan juga email atau Facebook. Lalu sini juga ada bagian testimoni. Testimoni sini kita menampilkan hasil yang telah bayar-bayar kami yang membeli di gaming.com. boleh Rafael bagian produknya? Selanjutnya untuk di bagian produk di sini ada fitur untuk melihat informasi lebih lanjut tentang spesifikasi. seperti ini ada gambar lalu penjelasan spesifikasinya. lalu ada juga fitur etukar. di sini ada modal yang muncul. Lalu bila dilihat di bagian card nya di sini item yang kita masukkan dan bisa kita ubah quantity-nya. Lalu akan ada di totalnya. Seperti ini. Lalu bila di pencet process maka akan ada alert ucapan terima kasih telah membeli lalu kartakan diri saya tulang seperti itu lalu di sini juga ada bagian ada fitur untuk logout juga yang dimana bila diklik itu akan kembali ke bagian login page lalu di dalam login page juga jika belum login login lewat login.php maka ada session jika kita masuk langsung ke indeks nerobos ke index Itu tidak bisa jadi harus melewati Login dulu Misalkan produk juga bisa kita coba Itu tidak bisa harus melalui login Jadi kalau misalkan tadi juga Saya belum juga menjelaskan Jika passwordnya salah Itu akan muncul Username atau password salah Lalu selanjutnya di sini kita akan menjelaskan pembagian tugas kami. Jadi untuk pembagian tugas saya di sini, saya membuat sedikit, bisa dibilang 50% dari bagian home. Seperti carousel dan yang lainnya. Lalu untuk di bagian produknya. Saya di sini membuat ham, membuat uh, modal untuk informasi lebih lanjut beserta card yang bisa digunakan. Lalu, untuk teman saya Valen, jadi saya di sini bertugas untuk membuat bagian kontak AS. About us, testimony, dan juga media query Jadi media querynya seperti ini Jika dilihat dari halaman laptop Laptop L seperti ini Laptop biasa seperti ini Tablet seperti ini Lalu ada halaman handphone juga seperti ini Halaman mobile L seperti ini Kita buka contohnya about us ini seperti ini about us, lalu bagian testimoni seperti ini oke sudah Rafael uh, kesan kami pada proyek kali ini adalah kami senang bisa ikut serta dalam proyek kali ini yang dimana kami juga bisa mengasah kemampuan kami dalam pembuatan website serta mengasah kreativitas kami. Dan kami juga berharap bisa ikut serta dalam proyek-proyek seperti ini di kemudian hari. Mungkin sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan ucapan dari kami. Terima kasih.